Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Agripolis Channel Pakan merupakan satu kebutuhan yang sangat penting Dalam satu sistem budidaya perikanan yang kita lakukan rekan -rekan. Karena pakan dapat menghabiskan 70-80% Dari biaya produksi budidaya perikanan itu sendiri Oleh karena itu, kita wajib untuk mencari Alternatif tambahan untuk pakan ikan yang kita pelihara Rekan-rekan sekalian Dalam kesempatan kali ini Saya akan memberikan contoh pakan alternatif Yang dapat kita kembangkan Untuk pakan tambahan budidaya perikanan kita Khususnya ikan nila, rekan-rekan Karena pakan ini cocok dan gampang untuk dikembangbiakkan Serta gratis, rekan-rekan sekalian Perkembangannya cukup pesat, proteinnya pun cukup tinggi Untuk mendukung pertumbuhan dari e, ikan nila yang kita budidaya Juga dapat menekan 30-40% dari biaya kebutuhan pakan itu sendiri Oke rekan-rekan sekalian Yang belum subscribe, segera subscribe Dan pencet tombol loncengnya Serta like and commentnya untuk terus mendukung channel ini Agar kedepannya lebih berkembang Agar nanti dapat memberikan Informasi-informasi yang bermanfaat Bagi rekan-rekan sekalian Oke rekan-rekan Let's go kita ke TKP Kita sudah sampai TKP rekan-rekan TKP nya tidak jauh rekan-rekan Dari lokasi kolam terpal milik saya yang berisi ikan nila nah ini waring apung dua kali enam rekan-rekan sekalian yang saya tumpang sarikan dengan tanaman ajola rekan -rekan. ajola inilah yang menjadi pakan alternatif yang baik untuk ikan nila yang kita pelihara rekan-rekan ajola cepat berkembang dan sangat disukai oleh ikan nila nah, jadi ini waring apung ini sistemnya saya tumpang sari rekan-rekan di dalam waring apung ini ada ikan emasnya rekan-rekan, cuman dia masih kecil-kecil jadi ajola yang saya tanam di sini tidak saya buat rapat nah ini rekan-rekan kerambah waring apung yang berisi ikan gabus namun saya tumpang sari untuk ajolanya rekan-rekan sekalian nah, jadi kalau kita mau tumpang sari di kolam ikan itu kita pilih jenis ikan yang tidak memakan tumbuh-tumbuhan rekan-rekan agar ajola kita tidak habis dimakan nah, sedangkan ikan gabus itu tidak memakan tumbuh-tumbuhan nah, jadi amoniak atau kotoran yang dihasilkan ikan gabus itu sendiri bermanfaat untuk perkembangan dari ajola yang kita pelihara rekan-rekan. Nah untuk paring yang ini kemarin baru saya panen rekan-rekan, saya sisakan kurang lebih seperapatnya Nanti dia dua 3 hari sudah penuh lagi nih rekan-rekan ajolanya. Jadi ajola ini cukup cepat perkembangannya. Makanya saya merekomendasikan untuk ajola dipelihara rekan-rekan sekalian. Karena perkembangannya cukup cepat, jola juga memiliki protein yang cukup tinggi, sekitar 20-24% protein yang terkandung dalam ajola. Jadi baik untuk pertumbuhan ikan nila itu sendiri, dekat rekan rekan-rekan untuk ajolanya. Kanila cukup senang dengan pakan ajola rekan-rekan sekalian. Bisa lihat respon kan sangat lahap memakan pakan ajola yang kita berikan kepada saya. Ajola ini dapat diberikan sepanjang waktu, rekan-rekan, tergantung -rekan, dari stok atau persediaan ajola yang kita miliki. Bagaimana kita mengembangkan ajola cukup banyak, kita dapat memberikan setiap saat kepada ikan-ikan nila -ikan kita. Pagi, siang, sore bisa kita berikan. Ini dapat mengurangi kebutuhan pakan 20-30% pakan pelet dapat terkurangi dengan pemberian pakan alternatif berupa ajola mikropila yang ini rekan-rekan. Ya, responnya rekan-rekan cukup tinggi. dan cukup lahap, makannya rekan-rekan ajola yang kita berikan Beriannya langsung saja rekan-rekan. Nanti habis ini, kebentangan saja langsung habis. ajola juga dapat kita kembangkan dengan sistem tumpang sari rekan-rekan dengan menggunakan media kolam yang kita sudah miliki namun isi dari kolam ini bukan merupakan ikan yang memakan tumbuh-tumbuhan atau omnivora atau herbivora rekan-rekan ini kolam ikan gabus rekan-rekan saya berikan ajola juga, saya tanam ajola juga selain untuk eh, media pembersih dari airnya sendiri juga untuk perkembangan ajolanya agar nanti dapat di, diberikan kepada ikan gabus eh, ikan nila rekan-rekan. Nah, ini kolam ikan gabus saya saya berikan juga ajola agar dia berkembang biak sini rekan-rekan. jadi kita harus memanfaatkan semua media yang kita miliki rekan-rekan sekalian. semakin banyak ajola yang kita miliki semakin bagus rekan-rekan di saluran air juga saya kasih ajola rekan-rekan nah, jadi saya memanfaatkan semua media yang ada rekan-rekan ini siring siring pembuangan air kita kasih ajola juga rekan-rekan ini kemarin baru kita serok makanya agak renggang lumayan buat tambah-tambahan pakan kita, rekan nila kita rekan-rekan mengurangi biaya pakan